Nah mas bro berikut channel tutorial akan membahas atau cara mengaktifkan suara atau sound DTS di Android teman-teman Nah teman-teman untuk mengaktifkan sound DTS ini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu masuk ke pengaturan telepon teman-teman Kita masuk pengaturan telepon kemudian kita pilih ke menu suara dan getaran Kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman ya dan di sini kita pilih suara DTS teman-teman yang ini ya teman-teman dan untuk mengaktifkan suara DTS di sini ada menu tombol aktifkan kita tekan aja teman-teman ya nah sekarang suara atau sound DTS kamu sudah aktif teman-teman dan di sini ada empat mode ya teman-teman ya empat mode yaitu satu empat mode 4 dari empat mode tersebut di sini ada mode pintar mode musik mode video dan ada mode permainan juga teman-teman kamu tinggal pilih sesuai selera kalian masing-masing. Dan di bawah sini ada equalizer teman-teman ya. Coba kita aktifkan equalizer-nya. Dan jika kamu ingin menyatinya, kita klik aja yang equalizer yang ini teman-teman ya. Dan di sini untuk uh, mengkonfigurasi uh, pengeluaran suara dari sound DTS tersebut teman-teman. Ini adalah equalizernya teman-teman ya. Bagi teman-teman untuk caranya sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Uh, cara mengaktifkan uh, sound DTS di Android ini teman-teman. Nah teman-teman bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial ya Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial Dan mungkin itu saja ya uh, Yang bisa kami ulas saat ini Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Dan sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya